Namanya di uh, Desa Karangan Tinggi, di Semantan Lokasi rumahnya di Desa Karangan Tinggi. Siang! Ini sudah menurut informasi dari masyarakat tadi, ya di Desa Karangan Tinggi. Target sudah disurvey. Target lagi berada di rumah sekarang. Nah, kita info di masyarakat ini, IP sampai sampai 30MP, 30MP, 30MP, 30MP, 30MP, 30MP, yang ada 30MP, langsung aja standby di lokasi Dan nanti 30MP, ya. siap langsung Diasa melakukan propertan dengan siap posisi belakang ya. dari, sama dari dari depan. Kemudian nanti si danga anu pada pesan. Kemudian yang lain. Gua, di luar di Saya nanti sama di kira-kira ada susah. Jadi jawabannya itu kan parameter yes. ada dua kesempatan terus ada kesempatan lagi e, kalau bisa saya berbantah dia untuk main-main tidak cukupnya ya, bisa nanti minta tolong sama Makan yang lain si Jerry di sini di situ. Siap. ada lagi seru lah? Kan? pas bisa ya siap langsung Oke kalau memang ya siang ini kita segera tu melakukan lagi gerakan, pendidikan, sebagian yang di lapangan dan informasikan pelaku dari tempat. Saya sebut saja. Kita berapa? ada, ada, ada. Kita dari Satpol PP Kampar akan melakukan ungkap kasus narkotika di desa oto perambahan, desa putuk kecamatan Kampar. mana setelah kita lakukan penggeledahan di rumah target ini, kita jumpai tujuh paket narkotika jenis sabu-sabu. Namun tersangka berhasil melarikan diri. Informasi yang kita dapat terakhir tersangka berada di Bukit Baru di sebuah hotel selanjutnya kita akan menuju bekan baru ke hotel dimana tempat tersangka bersembunyi itu bang Didian di hotel mana tadi bang? Agung, hotel Sogo ada pak, perlengkannya mana? di atas Tunggu, terhanduk, handuk, Terhanduk handuk, handuk, nanti handuk, tahun Ya, apa handuk, Siapa namamu? Siapa handuk, nanti handuk, nanti Iya, nah, kok lari, Om? Oh. Dari mana tadi? Dari mana tadi? Beli di mana? Beli di mana? Tambahkan, tambahkan. Beli di mana? Eh, Beli di mana? Beli di mana? Hah? Kampung dalam? itu kampung dalam. Betul. Iya, berapa banyak aku beli? Berapa banyak aku beli? Dua kantong. Dua kantong. Sisanya sekarang berapa banyak? kantong baru kemarin baru, nih. lusa. Wes, apa nih? Sabu. Ini sisanya juga. Kalau, ya. Mana nggak ala isakmu, bom. Nah, cuy, nih, pegang. Okay. Uang. Uh. Cukup. Uh. Rumun hmm? oh, apa? Segubal lo kan. Ambi nih wa, nggak mau masuk naik ke wa enggak ya? Ambi nih wa dalam. Oke, okay, mas. Asyik-asyik tetesi. Asyik. Asyik. Tetesi? Nah. Oke, okay, Pak. Masih. aduh Mana aku udah? Udah nanti? Belum. Demam si hmm. Mula, kemana pun bot. Hmm. Hah? Bukan hmm. lagi motor. Hmm. Nah, bertiga kan nah. Si hmm. nah, Tidak. Apa -apa, Tidak delapan lima paket ya aduh jelek masih ada ya dan jadi bagikan berkonak. Oh, pirapiralo <gulau> ini Tu, tu. mau ini Yang Gudang Kalau Yang tadi ada ya. sendoknya 8 kami aman kan baru di hotel dapat di kamar di badan nyody. Hey, bang. Betul, punya wang. Di Bang simpan? Di bawah. Di mana Bang dapat? Tapu dalam. Ada lagi yang lain? Bangana ada? Kalau warna alat kami warna dongker, warna cendol apa? Semua. Artinya positif siapa? Yang gudang lah bang. Ya, sesuai dengan warna tuh ya. Mana masuk dalam? Kemasan. Oke sabu bang, sabu ya kan warna Ya kita telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang mana hasil dari informasi masyarakat. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan lakukan penggerebekan. Pada saat dilakukan penggerebekan tersangka mengetahui dan berusaha melarikan diri.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 Kemudian tersangka kita jelaskan dengan pasal 114 ayat 2, junto 112 ayat 2, undang-undang nomor 35 tahun tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat di tahun hingga